Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di game RK channel alias di game RK game ya guys ya jangan lupa untuk like komisinya subscribe dan artinya guys ya juga saya aku agak sakit sedikit karena aku lagi sakit doain ya guys agar aku cepat sembuh jadi aku lebih banyak orang membuat konten game ya guys ya nah guys jika kalian suka dengan video ini nantinya jangan lupa untuk like share, subscribe dan jika kalian setuju Apakah kalian setuju nantinya aku akan bermain gesek kamera? Ya. Oke, okay. kau tidak main berdandan. Oh, di sini ada itu game Sakura ya, guys ya. Jadi yang setuju kan komen aja. Apakah boleh nanti aku main game Sakura ya, guys? Ya. ternyata cantik-cantik guys putrinya dan nya pun tampan-tampan oke okay, kita mulai mana kita buka bonus harian dulu ya guys ya apakah ada uh, ada guys kita kumpulkan ya yeah, karena aku tidak memakai jaringan kita tidak bisa mengambilnya guys jadi kita apa oke okay, kita mulai dari kita Eh, udah bisa juga guys nonton video aku tidak menggunakan internet Oke kita coba untuk buka kotak ini. Ini apa guys? Aku tidak ngerti nih gimana? Oh ini masih ada tanda tanya. Jadi harus dikumpulkan apa? Ya dikumpulkan guys. Jadi kita mulai bertarung ya guys ya. Oke mulai pertempuran. Oke ya guys ya. Wow. Oke okay, kita dapat di rumah Oke okay. siapa yang akan menang guys ya dukung aku ya guys ya Oke okay, aku akan menggunakan apa kita coba-coba dulu Oke okay, kita akan besok ya guys ya Enggak deh aku menggunakan apa adanya aja oke okay, ini lalu kita pakai bawahan uh, oke okay, seperti itu wow cantik guys dan kita pakai sepatu Oh sepatunya mana ya guys ya yang cocok dengan baju dan roknya seperti ini cocok tapi aku oke okay, kita coba oke okay. nggak cocok juga guys aduh sepatunya nggak ada hak tinggi nih rendah banget oke okay. kita coba no, no no no no no belum belum kita coba berdandan oke okay, kita mulai dari gaya rambut apakah ini cantik guys banyak banget tapi ini masih tertutup apa seperti ini cantik Enggak juga yang ini cantik enggak guys sebenarnya cantik Oke kita pakai dan kita mulai make up guys sebenarnya ini cocok dengannya tapi kita guna kelima Oke. Oke sekarang ini. Wow glowing guys dan kita pasangkan antingnya ya guys ya. Cocok enggak nih? Yang ini juga cocok nih. 10 harganya mahal. Oke, kita gunakan umur ini aja. Lalu kita gunakan kalungnya ya guys ya. Itu saja kita simpan gua. yang cocok nih guys. Ini cocok banget. harga 10. Oke, dipakai. Dan kita oke, okay, sudah selesai, selesai ya. Sekarang kita pinjam, apakah kita akan menang? Harap tunggu lawan untuk melengkapi tampilan. Wah, gas astagfirullahaladzim, guys! Dia cantik banget. Aduh, apa kita bisa mengalahkannya, guys ya? Moga aja dapat 100, 100, 100, ya. Asok ah, tiga guys. Nah, cicip sekali. Ah, yes. Kita menang. Oke, okay. alhamdulillah kita menang. Oke. Okay. Kita berhasil memenangkan ajeng kompetisi ya, guys ya. Jadi Nah jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe jika kalian ingin mendownload game nya, ini game nya yang bernama apa ya tunggu dulu nama game nya ini tunggu ya guys. Oke aku akan